Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Kunci jawaban pada halaman 113 Di mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 Baik, kita akan bahas Dari yang pertama Coba baca kembali Cerita ditukar dengan apa <tuh> Bayangkan kalimat yang mereka ucapkan Silakan kembangkan imajinasi kalian untuk membuat percakapan Asalkan masih sesuai dengan cerita untuk membantu kalian Buatlah tabel seperti di bawah ini di buku tulis kalian Baik, kita akan jawab dari yang pertama Nama hewan adalah K. Kelinci. kelinci jenis hewannya adalah kelinci kalimat yang diucapkan oleh kelinci adalah maaf Ella maaf Ella Ini Ella ya. Ella, aku sudah memiliki beberapa. Aku sudah memiliki beberapa sendok kayu. Hasil pertukaran dengan teman. Pertukaran dengan teman. Yang lainnya. Kemudian, untuk nama hewan kedua adalah hen ayam. Hen ayam. Jenis hewan adalah ayam. Ella, maukah kau menukar? Ella, maukah? Kau menukar, menukar fase bungamu dengan ubiku, dengan ubiku berikutnya yang ketiga. Ada ela pelatuk, ela pelatuk. Jenis hewan adalah burung, burung. Kalimat yang diucapkan adalah ke kelinci. K, kelinci. Maukah kau menukar bungamu dengan sendok kayuku? Maukah kau menukar bungamu, bungamu dengan sendok kayuku sendok kayuku ini berikutnya yang keempat adalah da bebek da bebek Tentu kawan. Ini adalah bebek ya. Jenisnya adalah bebek. Kalimat yang diucapkan adalah tentu kawan. Tentu kawan. Aku juga membutuhkan jagungmu. Aku juga membutuhkan. Dutuhkan jagungmu untuk anak-anakku. Untuk anak-anakku. Oke. Itulah kunci jawaban pada halaman 113. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.